Baiklah bersahabat, selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Vitamin bahagia kita dapatkan lewat channel Youtube Lestari Entertainment Siapa yang sudah menyaksikan vlog yang sangat cute dan sangat luar biasa Bahagianya bersahabat ya saat melihat kebucinan, kemesraan, dan pastinya kekiutan dari Lesti dan Bilar Ini momen saat main bowling persahabat ya Perhatikan di postingan ini kita salfok dengan bapak-bapak yang di belakang Itu memperhatikan banget ya Kekiutan dan kebucinan dari keluarga Leslar Masya Allah luar biasa Semoga adalah kesenangan kita Semakin banyak doa Semakin banyak support dan dukungan juga Dari orang-orang yang baik Orang-orang yang selalu tulus mencintai Lesti dan Bilar Kita simak juga para ya Di postingan b 30 ini Ada kalimat caption yang dituliskan Bapak yang di belakang, apa nggak ada niatan ngusir mereka ya? Tuh anak dua rusuh banget dan malas-malasin jomblo pula tuh <laughs> Ini sih cute banget ya, vitamin bahagia Akhirnya kita dapatkan lewat channel Youtube Leslar Entertainment Semoga Leslar Entertainment semakin sukses, semakin jaya dan semakin menjadi yang terdepan Amin Kemudian persahabat ada unggah terbaru juga Satu jam yang lalu, Papa Bilar mengunggah sebuah postingan foto bareng Abang El Di postingan foto ini, persahabat ya, tentu kita salvok kalimat caption yang dituliskan oleh Papa Bilar Papa Bilar mengatakan Masya Allah, nak, kamu itu kayak Papa banget sih Makin berumur, makin cakep Sorry ya, bukan kepedean Ini nyokap gue loh yang bilang <laughs> Masya Allah banget ya Semakin... Nambah umur memang semakin terlihat cakep banget Abang L Tetapi dengan Papa Rizky Bilar masih gantengan Abang Fatih ya Ternyata, Karena Abang Fatih selalu membuat kita semakin bangga dan bahagia pastinya Di postingan ini pun tentu banyak sekali banjir komentar Dari para sahabat, salah satunya dari Teh Fitri Carlina mengatakan Masya Allah Abang Fatih Tante nak nanti ketemu ya, Amin Masya Allah banget ya Tevitri sudah kangen banget dengan Abang L, semoga secepatnya bisa bertemu dan pastinya bakal seru banget nih pertemuan antara antara Tevitri Karlin dengan Leslar Karena Tevitri ini salah satu orang yang selalu mendukung dengan tulus hubungan Lesti dan Bilar Disebut-sebut juga Tevitri ini adalah ketua Leslar Pusat, Masya Allah, luar biasa dan kita juga salvok dengan kalimat komentar yang diberikan, ya, bersahabat, ya. Kita simak di unggahan rosa 24 lar ini. Ternyata di postingan Bapak Bilar ini banyak komentar yang berjualan. Dari co 24 di situ mengatakan, Halo, aku jual duster loh, cocok buat Lesti. Dan ternyata postingan komentar ini pun gercep langsung dikomentari oleh Rizky Bilar. Papa Bila mengatakan, halo, buat saya ada, katanya tuh, ini bikin ngakak banget ya, sontak warga Konoha Ketawa ngakak saat melihat jawaban komentar dari Rizky Bilar ini, Masya Allah banget ya Kalau nggak bikin ketawa, itu bukan namanya Rizky Bilar, mas ya, karena idola kesengan kita ini banget banget, reknya luar biasa Masya Allah, mudah-mudahan yang bahagia selalu untuk kita semua dan semoga Papa Bilar, Bunda Lesi selalu menjadi orang baik, selalu menjadi contoh baik dan menjadi inspirasi untuk banyak orang Selanjutnya, vitamin bahagia pun kita dapatkan, porsahabat ya, tadi sore Perhatikan, Masya Allah banget ya, idol kesangan kita Ini terlihat sangat sederhana banget, makan di luar, menikmati telur gulung, luar biasa banget ya Abang Fatih juga digendong oleh Bunda Lesti. Pemandangan yang sangat indah, yang kita lihat, Masya Allah banget ya, inilah idola kesenggan kita. Dengan kesederhanaannya mampu membuat semua orang pastinya takjub melihat Lesti dan Rizky Bilar. Di postingan ini pun tentu banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan. Dari indah BM Sindah BMS mengatakan Masya Allah keluarga bahagia lagi borong telur gulung S2 semua bakul yang pakai gerobak diborong sendalanganan Dah ditunggu banget nih vlognya katanya tuh. tuh Masya Allah banget ya pokoknya kita bahagia Dan pastinya kita selalu bangga mengidolakan Lesti dan Rizky bilan Dan kita juga Salfok dengan kalimat komentar yang diberikan oleh Putri Si Kumbang Sembilan di situ mengatakan, kok pikir bunda duduk di bangku yang berbeda, ternyata duduk di pangkuan suaminya. Wow, masyaAllah banget persaba, aja ya, coba kita lihat perhatikan di video ini betul sekali, ternyata bunda Lesi kejora ini duduk di pangkuan Papa Bilar. Selusin so banget ya idola kesayangan, semoga selalu bahagia rumah tangganya langgeng, kita selalu bangga mengidolakan Leslar. Selanjutnya persaba disimak juga diunggah Kak Lensa Doni. Tepat hari ini adalah hari ulang tahunnya Bang Boril Ucapkan selamat ulang tahun ya untuk Bang Boril Semoga selalu sehat menjauh umur Dan semakin banyak rezekinya Dan semoga selalu bisa menjaga Lesti dan Bilar Bang Boril ini salah satu orang yang paling lama juga Bekerja bersama Lesti kejuara Masya Allah, luar biasa Kemudian persahabat Kita simpan juga diunggah terbarunya Bagas Bagas mengunggah sebuah postingan video, nih 24 menit yang lalu, sedang berada dalam mobil. Wow, kira-kira mau kemana nih tim dan idola kesengan kita? Mudah-mudahan aja persahabatnya ada kabar baik dan ada kabar bahagia yang selalu kita dapatkan langsung dari Lesti dan Bilat. Jangan kemana-mana persahabatnya, tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya.